serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah bersama Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi terbaru siang ini persahabat yang seputar dinolak kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar kekabar pertama persahabat ya unggahan spesial terbaru dari Ustadz Suki Alpungguri yang mana di akun Instagram pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbaru yang sedang memegang piala Ami Award 2021 piala tersebut adalah piala penghargaan Dede Alessi Kejora nih persahabat ya perhatikan foto yang di belakang Ustadz Suki persahabat ya ada foto cantik Dede Alessi Kejora Wow ternyata Siang ini Ustaz Subki juga ada di rumah baru kakak Rizky Bilar, masalah, ya Perhatikan juga keunggahan slide berikutnya. Masya Allah, mudah-mudahan saja tentunya ada kejutan bahagia untuk kita semua persahabat, ya Dan mudah-mudahan acara apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar diberikan kemudahan dan selalu diberikan kelancaran. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Bismillah, mudah-mudahan kita selalu dipilih menjadi pemenang dalam kehidupan Dan akhirnya selamat dunia akhirat, amin Atlet ski Bilar, atlet Lesti Kejora, itu persahabat ya Ditek juga nama mereka, Masya Allah Dan kita lihat banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Yang dari akun Instagram sahabat Leslar Taiwan Anak abah hebat, katanya itu Masya Allah banget persahabat ya Anak didik dari Utasuki memang membanggakan banget dan kita lihat juga ada komentar dari Ayah Kejora, El Ustaz Suki al Amin, kata Ayah. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan Ustaz Sugi juga selalu mendoakan mensupport rumah tangga Lesti dan kakak Rizky Bilar. Ke kabar berikut ya, persahabat ada yang spesial juga yang kita dapatkan dari virus Leslar. Bu Fir ini mengungkap sebuah postingan komentar dari salah satu... Fans luar biasa persahabat ya Disitu mengatakan Selamat Lesti, bangga sangat berprestasi Tadi nonton AMI mudah-mudahan nanti bisa menghibur Saat event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wow Masya Allah bangga persahabat ya Tentunya ternyata ini komentar dari Angelatan Sujijo persahabat ya Masya Allah Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan saja ada kabar baik berbahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat, ya kita lihat juga nih. Ini juga membanggakan kita semua. Kita harus wajib semangat. Leslar dijuluki fans barbar. Les digejora di posisi pertama IMA 2021. Kalahkan Liodra dan Tiara. Tuh, persahabat, ya. Semangat, buktikan kekompakan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan, ide oles di Kejuaraan ini bisa meraih penghargaan kembali. Unggahan tersebut juga direpost kembali oleh akun Leslar Anies Ada kalimat khusus juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Gas plen, bismillah, rezeki mah gak kemana, semangat, kita ikhtiar dulu, jangan lengah, jangan kendor, semangat tuh, bersahabat jadi ya dikasih semangat, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid. Banyak tanggapan juga di kolom komentar, salah satunya dari akun Instagram. Dian Leslar 2021 mengatakan dalam kolom komentar Bismillah, semangat Alhamdulillah, media yang jauh malah yang kasih berita positif Tuh persahabat yang luar biasa banget idola kita Selalu go internasional dan selalu mendunia Mudah-mudahan selalu bahagia, sukses, dan sehat selalu untuk Leslie dan Kakak Rizky Bila Selanjutnya juga persahabat ya perhatikan nih Momen yang sangat luar biasa dari Dedek Lasy Kejora dengan ibunda tercinta cium tangan atau salim yang baik dan benar tuh sahabat ya ini ditunjukkan dicontohkan oleh Dedek alasi Kejora perhatikan. Dede Allah cium tangan ibunda dari punggung tangan dan telapak tangan, Masya Allah, dan langsung berpelukan. Ini luar biasa, para ya. Sangat mencontohkan kebaikan, mudah-mudahan tentunya Dede Allah selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Dan ke kabar berikutnya juga persahabat ya perhatikan juga nih ada sebuah unggahan dari family Leslar 23 Ini mengunggah sebuah postingan ketika live dari Reza Talib 12 Yang mana ini adalah persahabat ya yang mengurusi yang membantu acara tujuh bulanan Leslar di TV nanti persahabat ya Wow kita bahagia banget Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut dia yang bantu ngurus 7 bulanan tayang di TV stasiun TV sama tanggalnya masih dirahasiakan. Tapi acaranya bakal wow banget katanya. Diminta doanya supaya lancar dan sesuai apa yang direncanakan sama mereka. Info Reza Talib lagi di kantor Leslar katanya. Persahabat ya tim yang lain lagi syuting. Wow. Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kejutan dan tentunya bocoran soal 7 bulanan Leslar. Persahabat ya. Mudah-mudahan. Doa kita dijabat doa baik selalu diberikan kepada Lesti dan Bilar Dan selanjutnya juga bersahabat ya baru saja kita mendapatkan info bahagia dari Indosiar Yang Man Indosiar menginfokan Lesti dan Rizky Bilar ini akan tampil bareng di atas panggung Indosiar Wow luar biasa deretan artis ternama juga akan hadir Dalam acara Lembaga Sensor Film 2021 bersahabat ya hadir duh makin gak sabar banyak yang menantikan di dalam kezayanan kita tampil bareng di atas panggung jangan lupa nih ada hostnya juga bang boy William berdiri tekan Sina, Irfan Hakim dan Gilang Dirga tuh wow luar biasa doakan yang terbaik mudah mudahan mereka semua sehat.